Halo sahabat Homes Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 12 using Elastic Beanstalk and CloudFormation. Di lab ini kita akan membuat aplikasi menggunakan Elastic Beanstalk. Kita juga akan menggunakan template dan AWS CloudFormation untuk membangun virtual private cloud atau VPC. Durasi untuk lab ini kurang lebih 45 menit. Pertama-tama kita perlu menyalakan terlebih dahulu labnya dengan menekan tombol start lab. Kemudian menunggu hingga warna kuning ini berubah menjadi hijau. Saat ini warnanya sudah berubah menjadi hijau. Kita klik sehingga di tab baru akan terbuka OS Management Console. Kita ke menu service. Kemudian kita buka compute. Mencari elastic beanstalk, lalu kita akan create application. Untuk application name-nya, kita beri nama MyLabApp. Platformnya kita pilih PHP, kemudian application code-nya kita pilih sample application, lalu klik create application. Lihat di konsol ini, ya saat Elastic Beanstalk membuat dan menjalankan resource yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, prosesnya memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Elastic Beanstalk membuat S3 Bucket dan Security Group dan me easy EC2 Instant dan juga menjalankan Code. Setelah selesai, layar akan menunjukkan environment yang baru dibuat. Aplikasi PHP siap untuk diupload. Di sini sudah tertulis successfully launch environment, namanya MyLab App. Ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melihat AWS tutorial dan sampel web page. Kita cari php.zip, kita akan download filenya seperti ini. Setelah itu kita kembali ke console tab, kita akan upload dan deploy. Pilih file yang tadi kita download. Setelah memilih file yang kita download, selanjutnya kita klik deploy. Ini application deploy. Ini application deploy. Untuk menyebar ke environment menggunakan semua code resource yang disediakan Elastic Beanstalk. Selanjutnya kita pilih go to environment. Kita lanjutkan ke task 2. Kita akan deploy application using CloudFormation. Caranya ke menu service. Kita buka isi itu. Kemudian di bagian kiri ada network and security kiper kemudian kita create kiper kemudian beri nama kipernya chef learner lalu kita klik create kiper selanjutnya kita ke menu service mencari management and governance lalu memilih cloud formation Tag list muncul dan menampilkan cloud formation stack yang dibuat di lab environment kita. Perhatikan stack yang deskripsinya mengatakan AWS Elastic Beanstalk environment. Yang ini. Stack ini dibuat secara otomatis saat kita mendeploy aplikasi kita melalui Elastic Beanstalk yang tadi kita lakukan. Ini menunjukkan bagaimana kedua layanan bekerja sama untuk menciptakan environment untuk menjalankan code kita. Lalu berikutnya kita create stack, fit new resource standar. Kemudian pada bagian prerequisite kita pilih use sample template. Pada bagian select sample template kita pilih WordPress block. Nah, WordPress ini adalah web software yang dapat digunakan untuk membuat situs web atau blog. Template ini menginstal deployment WordPress menggunakan Amazon RDS database instance sebagai storage. Lalu kita klik next. Untuk stack name-nya kita beri nama WordPress stack. Pada bagian parameter kita ikuti beberapa konfigurasi untuk DB passwordnya, kita input lalu DB usernya kita input test admin. Untuk kinemnya, kita pilih yang tadi kita buat CF Learner, lalu kita next, kemudian next lagi, dan create stack. Ini memulai deployment dari resource. Kita dapat melihat deployment dari resource pada tab event saat situs WordPress lengkap dibuat. Saat ini masih inisiasi. Setelah statusnya lengkap, kemudian resource-nya juga sudah complete. Kita bisa, bisa lihat outputnya adalah website URL dari WordPress. Teman-teman bisa bereksplorasi. Jika sudah selesai lab-nya, jangan lupa untuk menekan tombol end lab.